Asociazione Calcio Milan atau AC Milan, sang raksasa Italia sekaligus salah satu raja Eropa, nampaknya mulai terbangun dari tidur panjangnya. Menilik dari performanya saat ini, Milan nampaknya sudah hampir siap untuk kembali menjajaki tempat tertinggi sepak bola Italia. Milan kembali bangkit di tengah dominasi Sinyonya tua. Mereka kembali menggeliat dalam perburuan gelar Scudetto bersama S Roma, Napoli, dan tetangga berisik mereka yaitu Internazionale. Namun jika kita menggali kembali masa kejayaan mereka, maka kita harus menilik lebih dari satu dekade ke belakang. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali Milan menjadi raja sepak bola Italia. Kita akan kembali ke masa lampau, menuju selang waktu antara 1988 hingga 2010. Sebuah era di mana saat itu kota Milan benar-benar merah saat nama Milan berkibar tinggi di tangan dingin Silvio Berlusconi sebagai pemilik klub Berlusconi begitu lihai dalam meracik kekuatan Milan periode 1988 hingga 1990 akan selalu diingat oleh fans Milan di mana saat itu ia menunjuk Rigo Sacchi sebagai juru taktik yang mana setelahnya mereka berhasil melahirkan trio Belanda yang terkenal yaitu Basten, Rijkaard, dan Gullit serta barisan pertahanan tangguh yang diisi Baresi, Costa, kurta hingga Polo Maldini. DNA juara bagi Milan terus mengalir mulai dari era Sacchi, Capello, hingga era Ancelotti. Di era kepelatihan Fabio Capello, Milan pernah merasakan gelar The Invisible atau tidak terkalahkan dalam satu musim penuh di Serie A. Selepas kepergian Capello, Milan kesulitan untuk mengulang kesuksesan mereka dalam membangun The Dream Team. Hingga akhirnya mereka merekrut Carlo Ancelotti sebagai juru taktik di tim. Selanjutnya Don Carlo dengan formasi khas pohon cemara yang ia usung terbukti sukses mengorbitkan nama-nama baru seperti Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Sidol hingga Kakak. Yang membuat gelar Liga Italia, Coppa Italia hingga Liga Champions melekat di AC Milan. Masa-masa inilah yang mungkin masih diingat oleh anak-anak kelahiran 90an Dimana saat itu Milan adalah klub favorit untuk dimainkan di game konsol atau playstation Di kompetisi domestik, tercatat Milan telah mengoleksi 18 gelar Serie A, 5 gelar Coppa Italia, serta 7 Super Coppa Italia Sedangkan di kancah Eropa, AC Milan merupakan salah satu raja Liga Champions pemegang badge of honor dengan raihan tujuh gelar juara Liga Champions peringkat kedua terbanyak setelah Real Madrid. Namun, kondisi kurang baik mulai terasa di tubuh AC Milan kala krisis keuangan mulai menjangkit. Hal tersebut mulai terendus ketika Milan menjual mega bintangnya Ricardo Caca ke Real Madrid pada pertengahan 2009. Pada saat itu, Gelar memang masih bisa didapatkan Milan pada musim 2010-2011. Namun musim itu pula akhir dari kejayaan Rossoneri. Kekayaan Berlusconi mengalami kolaps akibat skandal di pemerintahan Italia pada akhir musim 2010-2011. Pemain penting dalam tim seperti Ibrahimovic dan Thiago Silva, dilego Lego ke saint Jerman, dan sang raksasa dari utara Italia itu perlahan tenggelam dan jauh dari gelar. AC Milan dipaksa memulai langkahnya dari nol untuk kembali menjadi klub raksasa. Dimulai dari tampuk kepemilikan klub yang berganti dari tangan Berlusconi kepada pengusaha asal Tiongkok, Li Yonghong. Kedatangannya yang membawa setumpuk uang membuat Di Pak orang kaya baru dengan dukungan finansial yang masif, Milan nampak agresif dalam bursa transfer. Tercatat mereka disokong dana hingga 200 juta euro untuk merekrut 11 pemain anyar mulai dari Andre Silva hingga Leonardo Bonucci. Mereka seakan lupa bahwa mengembalikan kejayaan bukan hanya tentang membeli pemain baru lalu akan menjadi tim tangguh. Apalah artinya pemain-pemain bagus apabila tidak bisa menyatu dalam taktik, persis seperti keadaan PSG saat ini. Uang jutaan euro menjadi sia-sia ketika Milan harus kepayahan bahkan hanya untuk masuk ke zona Eropa. Lebih parahnya lagi, Rupanya dana yang digunakan untuk mengakuisisi Milan didapat dari pinjaman. Seiring waktu, akhirnya Taipan asal negeri Cina ini tak dapat membayar utangnya saat memasuki jatuh tempo. Sebuah kenyataan tragis yang didapat Milan pada akhir musim 2017-2018. Saat Milan mulai karam ke dasar kekacauan, muncullah penyelamat dari Amerika Serikat melalui Elliot Manajemen untuk menjaga klub kebanggaan Milan ini lepas dari jeratan finansial. Hukuman finansial fair play dari UEFA pun dapat dilewati setelah utang peninggalan Lee berhasil dilunasi. Sejak saat itu, mereka mulai merapikan manajemen dan struktur dalam klub yang terlanjur semrawut Orang-orang terbaik mulai didatangkan untuk membangun Milan jangka panjang, termasuk memperbaiki kebijakan transfer pemain, dengan perekrutan dan pengembangan pemain-pemain muda Milan tak lagi sembrono dalam rekrut pemain Dan kini, Milan mulai menikmati hasilnya dengan kembali tampil di Liga Champions Setelah pada musim lalu, Milan berhasil menjadi runner-up Serie A Membayangi tetangga sekota mereka Inter yang keluar sebagai juara pada akhir musim 2021 Meskipun pada ajang tersebut Milan harus tersingkir di bawah penyisihan grup setelah masuk grup neraka bersama Liverpool, Atletico, dan FC Porto, dan saat ini mereka semakin dekat untuk meraih kembali gelar Scudetto yang sudah satu dekade tidak mereka rasakan. Milan berhasil memuncaki klasemen sementara Serie A dengan unggul 3 poin dari pesaing terdekat mereka, Inter Milan. Andai Milan bisa terus bermain konsisten, maka bukan mustahil. Jika gelar studi tahun ini akan menjadi milik mereka.